Wah, wow. ini kini masukin dulu semuanya lucu-lucu Kayak jantik fitur coba Nah, situ pang Uh, ini kini Masuk kini Alamin, Semarai Tapi kalau orang yang orang Oh <tuh> iya di, <dising> <tuh> Oh di sini Telepon cek Oh iya Jueh, set mau bayar motor ini. itu Subscribe lur, subscribe subscribe besok. Nah, biar cicilan roh yang angkat tuh Waduh waduh sopo di telepon Wah. Wah tenang benar ngelot-telot sih mah Angkat angkat orang. Siapa suka tata-tata. Halo asalamualaikum Kang PT. Waalaikumsalam Pak salah sambung pak, salah sambung salah sambung pia tau sampean ini yo alah sama Pak Idi toh, wooo oh, tak telepon ke perangkat di semua gua tak di RT Ijo iyo iyo pak itu aku Pak Idi, iyo iyo itu Pak Idi aku kok mau salah sambung dia semua ya pia tau pak ya pia, ya pia Wae biar cicilan, p i p pak rapat tak jelas, pak rapat tak jelas. Hmm? <yuruh> Wae biar cicilan, walah iyo pak sinyale pedut pedut deh pak kita ngatenin deh cara kamu ya. Oh kamu. det ini rak jelas sabar sabar ini kang paiti wes, sekarang sinyalnya elek pedut pedut, ya ya aku tak mau ronek sampean, anu anu ya kang, eh anu Ni ala fiakan ko una nu anu anu kok pindah. Subscribe lur, subscribe, subscribe. Kaiser TV, matur nuwun lur, salam seduluran, salawasilur.